Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik pada video kali ini Saya akan memberikan kunci jawaban Di tema 1, kelas 4 Pada tema indahnya kebersamaan Khusus di video ini Kita akan menjawab di halaman 17, 18, 19, 20, 21, 29, 31, 32, dan 33 baik langsung saja kita ke halaman 17 oke untuk uh, kita garis bawah ya adik-adik untuk setiap jawaban yang kami berikan hanya untuk memandu pembelajaran saja ya oke di halaman 17 yang pertama kita lakukan adalah kita diminta untuk mengamati sebuah pawai budaya gambar pawai budaya lebih tepatnya di halaman 17 ini nah di pawai budaya ini ada banyak macam bangun datar atau persegi yang ada di pada gambar ini misalkan ini ada trapesium kemudian ada jajar genjang ya ini jajar genjang ini trapesium Kemudian, ada juga persegi panjang, yang ini, atau yang ini juga persegi panjang, dan berbagai macam segi banyak yang ada pada gambar. Oke, yang terakhir juga di sini ada segi tiga. Oke, baik. Kita langsung ke pertanyaannya. Temukan sebanyak-banyaknya bangun datar yang ada pada gambar di atas. Baik, tadi saya sudah jelaskan, ada beberapa bangun datar yang ada pada gambar yang telah kita uh, bahas tadi. Kita jawab, persegi, persegi panjang, segitiga, trapesium, jajar genjang, layang-layang, belah ketupat, dan lingkaran. Berikutnya, apakah segi banyak itu? Ini di halaman 18. Bentuk berikut adalah segi banyak Nah kalau kita perhatikan segi banyak itu Ada banyak garisnya Kemudian ada garis-garis lurus yang terhubung Di titik sudutnya Misalkan yang ini seperti bendera Kemudian yang ini tanda panah Ini merupakan segi banyak Dan yang terakhir adalah yang ini Ada persegi panjang Ini merupakan contoh dari segi banyak Kemudian bentuk berikut adalah bukan segi banyak, nah di bawah ini merupakan bukan segi banyak Kenapa bukan segi banyak? Karena garisnya tidak terhubung sampai ke sini Nah kalau dia terhubung seperti ini baru nanti namanya segi banyak Nah kalau dia terputus itu bukan segi banyak, jadi setiap garis itu saling terhubung nyambung-menyambung Berikutnya gambar kedua ini juga kenapa dia bukan segi banyak karena dia tidak terhubung ya atau tidak nyambung. Dan yang terakhir ini garisnya nyambung tetapi kenapa ini dikelompokkan sebagai bukan segi banyak karena ini bentuknya lingkaran tidak ada sudut yang dibentuknya tidak ada garis lurus. Kalau segi banyak itu pasti terdiri garis lurus ya. Oke saya rasa adik-adik memahami apa itu segi banyak dan apa itu bukan segi banyak. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan di halaman 18. Berdasarkan bentuk di atas, diskusikan dengan kelompokmu. Apakah segi banyak adalah kurva tertutup? Jelaskan. Pertanyaan kedua, apakah sisi segi banyak adalah garis lurus? Pertanyaan ketiga, apa itu segi banyak? Baik kita jawab pertanyaan pertama dulu. Ya, segi banyak merupakan bangun tertutup yang mempunyai sisi garis lurus menyatu dan tertutup Kemudian pertanyaan kedua kita jawab Apakah sisi segi banyak adalah garis lurus? Ya, sisi segi banyak merupakan garis lurus Segi banyak paling sedikit mempunyai tiga buah sisi Pertanyaan ketiga Apa itu segi banyak? Jawabannya Segi banyak merupakan bangun tertutup. Segi banyak memiliki paling sedikit tiga sudut. Segi banyak minimal memiliki tiga buah sisi. Jumlah sudut sama banyak dengan jumlah sisi. Sisinya dibatasi oleh garis lurus atau tidak melengkung. Berikutnya kita akan jawab di halaman 19. Berdasarkan bangun datar yang kamu temukan pada gambar pawai budaya, kelompokkan mana yang termasuk segi banyak dan bukan segi banyak. Jelaskan alasanmu. Jadi di sini kita akan menyebutkan apa saja yang merupakan segi banyak dan apa saja yang bukan merupakan segi banyak. Baik, dan nanti setelah kita berikan contoh-contohnya, maka kita akan jelaskan kenapa sih itu termasuk segi banyak dan kenapa itu bukan termasuk segi banyak. Baik, kolom pertama kita isi dengan segi banyak dulu. Contohnya yang pertama adalah persegi, kemudian yang kedua persegi panjang, ketiga segitiga, keempat trapesium, kelima jajar genjang, keenam layang-layang, ketujuh belah ketupat. Dan alasannya mengapa yang ketujuh segi itu merupakan segi banyak Alasannya adalah pada bangun tersebut garisnya tidak terputus Melainkan saling bersambung Bangun tersebut minimal memiliki tiga buah sisi Jumlah sudut sama banyak dengan jumlah sisi Sisinya dibatasi oleh garis lurus atau tidak melengkung Berikutnya, pada kolom bukan segi banyak kita isi. Yang pertama ada lingkaran, kedua oval, ketiga, tiga perempat lingkaran, keempat bentuk bulan sabit, kelima bentuk hati, dan alasannya. Benda-benda tersebut atau bangun datar tersebut bukan merupakan segi banyak adalah. Bangun tersebut hanya terdiri atas garis saja, dibentuk oleh kurva melengkung, tidak selalu memiliki sudut, dan tidak selalu memiliki sisi berupa garis lurus. Nah, seperti lingkaran, itu kan tidak ada garis lurusnya, begitu juga oval, oval itu mirip seperti lingkarannya, tetapi dia lebih lonjong. Begitu juga 3 per 4 lingkaran itu terdiri dari ada garis yang melengkung. Bentuk bulan sabit juga terdiri dari bulan, uh, maksudnya terdiri dari garis yang melengkung. Bentuk hati juga itu adalah garis yang melengkung. Nah, oleh sebab itu itulah yang menyebabkannya tidak disebut sebagai segi banyak. Masih di halaman 19, kita akan jawab pertanyaan berikutnya. Diskusikan hasil jawabanmu dengan temanmu. Apakah hasil pengelompokanmu sama dengan temanmu? Jelaskan. Baik, kita jawab. Ada yang sama dan ada yang berbeda karena saya dan teman-teman mempunyai pemikiran yang beragam. Oleh karena itu, hasil yang kami temukan sedikit berbeda. Berikutnya di halaman 20. Nah, sekarang coba amati lingkungan di sekitarmu. Bentuk segi banyak apa saja yang kamu temukan Bentuk bukan segi banyak Apa saja yang kamu temukan Tuliskan hasil pengamatanmu di bawah ini Masing-masing minimal 3 Baik di sini kita hanya akan menyebutkan Bentuk segi banyak yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari Bisa di kelas, bisa di lingkungan kita Di rumah Atau dimanapun saja kita berada Baik langsung saja kita jawab Untuk yang segi banyak Itu ada pertama adalah persegi Kedua persegi panjang, ketiga segitiga, keempat trapesium, kelima jajar genjang, keenam layang-layang dan ketujuh belah ketupat. Baik, di sini ada garis layang-layang ya, bukan layang bukan layang layang. Oke, berikutnya yang kedua adalah bukan segi banyak. Apa saja sih yang merupakan bukan segi banyak yang kita bisa temukan dalam kehidupan sehari-hari? Baik, yang pertama itu ada lingkaran kedua ada oval, ketiga ada setengah lingkaran, keempat ada tiga per empat lingkaran, kelima bentuk bulan sabit, keenam bentuk hati. Nah itu merupakan beberapa contoh segi banyak dan bukan segi banyak yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Masih di halaman 20, kita akan menjawab di yang pertama dulu, kolom yang pertama. Tulislah contoh penggunaan segi banyak yang ada di sekitarmu. Nah setelah tadi kita sudah menyebutkan beberapa contoh segi banyak, sekarang kita menuliskan beberapa penggunaan segi banyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh penggunaan segi banyak yang ada di sekitar antara lain ada pintu, jendela, buku, kotak, lemari, bintang, laptop, atap rumah, dan lain-lainnya. Berikutnya pertanyaan kedua, apa manfaat segi banyak dalam kehidupan sehari-hari? Manfaat segi banyak dalam kehidupan sehari-hari adalah dapat membantu manusia dalam menciptakan suatu bentuk yang diinginkan Sehingga lebih banyak variasi bentuknya jadi tidak monoton Berikutnya di halaman 20 juga pertanyaan yang ketiga ya apa yang akan terjadi jika segi banyak tidak ada dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya, apabila segi banyak tidak ada dalam kehidupan sehari-hari, kita akan kesulitan memperoleh bentuk bangun yang diinginkan. Nah, berikutnya kita akan jawab di halaman 21. Di halaman 21 kita diberikan seperti kotak-kotak dan lingkaran. Setelah kamu belajar tentang segi banyak, kini saatnya kamu mengisi diagram berikut. Nah, di sini kan kalau di buku adik-adik itu masih kosong, baik itu bukan gambar segi banyak di bukunya adik-adik itu masih kosong. Kemudian gambar segi banyak di bukunya adik-adik juga masih kosong. Nah, ini merupakan beberapa gambar segi banyak dan bukan gambar segi banyak. Nah yang sebelah kiri ini merupakan bukan gambar segi banyak. Ada lingkaran, ada hati, ada setengah lingkaran, kemudian ada bulan sabit dan ada awan. Nah di sebelah kanan ini ada persegi panjang, kemudian ada persegi, ada segitiga, ada trapesium, ada belah ketupat dan ada jajar genjang. Nah kita akan definisikan apa sih yang dimaksud dengan segi banyak. Segi banyak merupakan bangun tertutup yang mempunyai sisi garis lurus menyatu dan tertutup. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya yang pertama merupakan bangun tertutup, kedua memiliki minimal 3 sudut, ketiga minimal memiliki 3 buah sisi, keempat jumlah sudut sama banyak dengan jumlah sisi, yang kelima sisinya dibatasi oleh garis lurus atau tidak melengkung. Oke, okay. Kalau kita perhatikan ya di gambar ini, di gambar segi banyak yang segi yang bukan gambar segi banyak. Nah, di sini kan ada garis melengkung. Ini juga ada yang melengkung. Ini ada yang melengkung. Ini ada yang melengkung. Ini ada yang melengkung. Jadi, mudah cara membedakannya. Yang bukan gambar segi banyak itu adalah ada garis melengkung. Dan yang merupakan segi banyak itu adalah adanya garis lurus. Semuanya garisnya lurus dan saling terhubung serta tertutup berikutnya di halaman 29 kita diminta untuk mengidentifikasi keberagaman yang ada pada bacaan, nah di sini kita akan masukkan saja langsung ke dalam tabel yang telah disediakan nah seperti ini tabelnya silahkan adik-adik tulis jawabannya di buku kalian di faus aja untuk menulis ulang jawaban yang telah kami berikan di layar ini Nah berikutnya di halaman 30, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di halaman ini. Diskusikan pertanyaan berikut. Pertanyaan nomor satu apa yang dilakukan warga desa kampung babakan? Jawabannya, warga desa kampung babakan melakukan kerja bakti. Untuk pertanyaan kedua, mengapa mereka melakukan kerja bakti? Jawabannya, Warga desa babakan melakukan kerja bakti untuk mempersiapkan lingkungan menghadapi musim hujan Baik, berikutnya di, masih di halaman 30 di soal nomor 3 Apakah warga desa mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Jelaskan Jawabannya Ya, jika mereka mempunyai rasa persatuan, mereka akan selalu bergotong royong Pertanyaannya yang keempat apa manfaat sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan bagi warga Kampung Babakan? Jawabannya, Kampung Babakan menjadi kampung yang bersih karena masyarakatnya bekerja bakti membersihkan lingkungan. Sekarang kita ke soal nomor 5 di halaman 30 juga. Apa yang akan terjadi jika warga tidak mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Jawabannya, jika masyarakat tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan, maka kampung menjadi kurang terjaga kebersihannya. Berikutnya kita akan jawab di halaman 31. Sekarang amatilah dirimu dan temanmu. Pada saat kamu melakukan diskusi tadi, apakah ada keberagaman yang terjadi antara kamu dan temanmu? Baik, pertanyaan pertama: Apakah keberagaman yang kelompok kamu miliki? Jelaskan. Ke keberagaman dalam kelompok kami, antara lain rambut tinggi, asal daerah, dan umur. Berikutnya, soal kedua: Apakah ciri-ciri fisik, warna kulit rambut tinggi, dan lain-lain? Anggota kelompokmu sama atau berbeda? Jelaskan. Ciri fisik dalam kelompok kami berbeda-beda. Saya dan teman-teman. Kelompok saya ada yang tinggi, ada yang pendek. Rambut kami ada yang pendek, ada yang panjang. Warna kulit kami ada yang cerah, ada yang gelap. Berikutnya, soal, di halaman 32, di soal nomor 3, mengapa meskipun kalian memiliki ciri-ciri fisik yang berbeda, tetapi tetap harus bekerja sama? Jawabannya, meski kami beragam, kami tetap bekerja sama dengan persatuan dan kesatuan. Karena, kita tambah jawabannya ya, karena dengan bekerja sama, kita akan hidup damai. Oke, okay. kita lanjut ke halaman 32 di soal yang keempat Apakah kalian memiliki pendapat yang sama? Jelaskan Baik, jawabannya tidak Kami memiliki pendapat yang berbeda Karena setiap kami memiliki perbedaan pemikiran Oke, okay, yang M ini tidak usah ditulis ya adik-adik ya Soal yang kelima Samakah cara kalian menyampaikan pendapat? Jelaskan Jawabannya tidak Cara penyampaian atau menyampaikan pendapat anggota kelompok kami berbeda-beda Karena ada yang menyampaikan dengan suara yang lembut dan ada yang menyampaikan dengan suara yang keras Soal nomor 6 Apakah keberagaman tersebut membawa manfaat bagi kelompok? Jelaskan jawabannya. Iya, keberagaman sangat bermanfaat bagi kami karena dengan keberagaman kami saling mendukung dan saling mengisi. Sekarang kita akan menjawab di halaman 33, ayo renungkan. Nilai-nilai apa yang kamu pelajari hari ini? Bagaimana warga di lingkunganmu mengutamakan persatuan dan kesatuan? Baik kita jawab pertanyaan pertama tadi. Jawabannya adalah Hari ini saya belajar tentang nilai peduli dan santun Pertanyaan kedua, kita jawab Jawabannya, warga di lingkunganku sangat mengutamakan persatuan dan kesatuan Sehingga kami dapat hidup rukun dan damai Masih di halaman 33, kerjasama dengan orang tua Bersama orang tuamu, diskusikanlah nilai persatuan dan kesatuan dalam keberagaman Apakah di keluargamu sudah ada nilai-nilai tersebut? Ceritakanlah hasilnya kepada gurumu. Jawabannya, iya. Di keluarga saya sudah ada nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Misalnya, saling membantu. Saya membantu ibu merapikan kamar. Saya turut dan patuh kepada orang tua. Nah adik-adik, itu saja merupakan kunci jawaban yang saya bisa berikan pada pembelajaran ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya ucapkan banyak terima kasih, jangan lupa mendukung kami melalui traktir.id Adik-adik bantu kami untuk uh, copy ya Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh